Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Masih di sitar aplikasi pinjol ya. Nah teman-teman di sini admin menemukan lagi salah satu aplikasi pinjol yang statusnya masih ilegal dan baru saja dirilis pada bulan ini ya. Di sini, admin akan mereview tentang aplikasi ini dan tentang cara mengajukan pinjaman di aplikasi ini, ya. Bagi teman-teman yang ingin tahu cara mengajukan pinjaman di aplikasi ini, silahkan simak videonya sampai selesai, dan jangan di skip-skip agar teman-teman bisa mengerti dan memahami tentang aplikasi ini, ya. Nah, teman-teman, di sini aplikasi memberikan jumlah pinjaman mulai dari Rp400.000 hingga 6 juta rupiah dengan jangka waktu pinjaman atau periode terpendek 91 hari hingga 300 hari. Nah, teman-teman, di sini perlu kita perhatikan bahwa aplikasi akan memberikan periode pinjaman minimal 91 hari hingga 300 hari ya. Di sini kita akan sama-sama membuktikan apakah aplikasi ini benar-benar memberikan tenor pinjaman yang cukup lama sekali ya. Nah untuk aplikasi ini baru saja dirilis pada tanggal 16 Januari 2023, sudah didownload sebanyak 10.000 kali ya. Nah nama aplikasinya yaitu go rupiah kredit uang kilat PT go rupiah Indonesia Oke langsung saja kita review aplikasinya nah teman-teman tampilan menu utamanya seperti ini ya di sini jumlah yang tersedia yaitu sebesar 6 juta rupiah jumlah total 6 juta rupiah limit yang digunakan masih 0 rupiah Oke selanjutnya silahkan klik ambil sekarang di sini silahkan teman-teman masukkan nomor handphone yang masih aktif untuk melanjutkan pengajuan pinjaman di aplikasi ini. Nah teman-teman setelah sudah selesai melakukan pendaftaran menggunakan nomor handphone maka kita akan diarahkan ke menu utama lagi ya. Nah sebelum lanjut ke cara pengajuannya di sini admin ingatkan untuk teman-teman semua. Jika ingin mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol yang masih ilegal. Maka alangkah lebih baiknya teman-teman mengamankan data-data pentingnya terlebih dahulu yang terdapat di ponsel teman-teman ya Dikarenakan biasanya jika teman-teman mengalami telat bayar atau galbay di aplikasi pinjol yang masih ilegal itu Maka pihak aplikasi akan melakukan sebar data melalui daftar kontak yang terdapat di ponsel teman-teman Oke, jika sudah paham dan mengerti, silakan teman-teman klik lihat kuota eksklusif saya. Izinkan. Nah, teman-teman, dikarenakan di sini admin sudah sering sekali melakukan pendaftaran di aplikasi pinjol yang masih ilegal. Maka, sudah pasti di sini admin akan langsung diarahkan untuk mengisi informasi bank, ya. Dikarenakan e, aplikasi pinjol yang masih ilegal itu biasanya akan menyimpan data pribadi, ya. Jadi, e, data pribadi kita sudah otomatis terdeteksi dan kita langsung diarahkan untuk mengisi informasi bank. Mungkin bagi teman-teman yang baru saja melakukan pendaftaran di aplikasi pinjol yang masih ilegal. Teman-teman akan dimintai data pribadi seperti foto KTP, informasi pekerjaan, dan informasi kontak darurat ya. Oke, kita lanjut saja. Di sini silakan teman-teman pilih nama bank ya. Selanjutnya di bawah ini silakan isi informasi rekening. Jika sudah selesai silakan teman-teman klik lanjut. Nah, teman-teman, setelah kita sudah selesai mengisi informasi bank, maka kita akan diarahkan ke menu seperti ini ya. Di sini jumlah pinjaman yaitu sebesar Rp1.600.000. Durasi pinjaman di sini aplikasi hanya memberikan 7 hari saja ya. Tidak sesuai dengan apa yang terdapat di dalam deskripsi dan di menu awalnya ya. Di situ, aplikasi menjanjikan akan memberikan durasi pinjaman atau tenor sangat lama sekali. Akan tetapi, di sini aplikasi hanya memberikan selama tujuh hari saja, itu pun dengan satu kali bayar. Ya, untuk bunganya di sini yaitu sebesar Rp 560.000, jumlah sebenarnya Rp rupiah. Jumlah pembayaran 1.600.000 rupiah. Nah teman-teman untuk pinjamannya maka di sini kita hanya akan mendapatkan sebesar 1.040.000 rupiah saja ya. Bunganya sudah dipotong terlebih dahulu oleh pihak aplikasi dan biasanya jika pengajuan pinjaman kita di ACC maka kita akan mengembalikan lebih dari 1.600.000 ya. Nah jika teman-teman sudah yakin ingin mengajukan pinjaman di aplikasi ini silahkan klik menyetujui pinjaman Oke selanjutnya kita akan diarahkan untuk verifikasi wajah ya Nah teman-teman jika sudah selesai melakukan verifikasi wajah maka pengajuan pinjamannya sudah selesai Di sini ada bacaan selamat pesanan Anda telah berhasil tinjauan akan selesai dalam waktu 30 menit silahkan klik lanjut Oke teman-teman, di sini tampil informasi pinjaman ya. Jumlah pinjaman yaitu sebesar Rp1.600.000, durasi pinjaman 7 hari, tanggal pengajuan 2023 bulan 1 tanggal 25. Jika pengajuannya di ACC atau disetujui, maka otomatis uangnya akan masuk ke rekening yang terdaftar ya. Nah, teman-teman, setelah kita kembali ke menu utamanya, maka jumlah pinjamannya di sini sudah berubah menjadi rp rupiah Jumlah total Rp8.400.000, limit yang digunakan rp rupiah Oke, di sini admin sudah berhasil mendapatkan limit dari aplikasi ini ya. Semoga uh, review kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang belum tahu tentang cara mengajukan pinjaman di aplikasi ini ya. Ternyata di sini pihak aplikasi akan memberikan limit pinjaman yang cukup besar sekali. Oke semoga review kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Nantikan terus video-video selanjutnya dari admin. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.